dicicik balik lagi bersama otong spinner ini kita akan berbagi pola slot gacor hari ini khususnya pola slot gacor Olympus hari ini ya seluruh ya. hari ini kita sembilan 79.000 kita akan mencoba mencari pola slot gacor hari ini khususnya pola slot gacor hari ini khususnya buat kalian semuanya ya, seluruh ya Yoy, langsung, langsung langsung aja kita main di bed 1200 langsung, langsung langsung aja di 10 turbo dulu ya seluruh ya kita coba cek cek ombak ombaknya dulu ini belum ada kita langsung gas di naik bet aja ke 2400 kita gas di 50 turbo. Oh yang bertanya kita main di mana Kita main di RTP 8000 bosku. Situs slot gacor tersolid, sandero jaga dunia akhir. Di sini berapa pun pasti di lunas bosku dan cuma di sini satu-satunya situs yang menyediakan pelayanan cek RTP game gratis real life 24 jam per menit per detik match khusus dengan ride game itu sendiri pastinya. Ya langsung gaskan aja ke RTP 8000 untuk link gacornya saya sematkan di pin komen ya bosku. Di pin komen kita juga tersedia link komunitas GUBR di sana kita selalu berbagi pola slot gacor hari ini, pola slot hari ini, pola slot gacor hari ini. Slot gacor hari ini, slot hari ini, slot gacor hari ini. Setelah slot gacor hari ini, RTP slot hari ini, RTP slot gacor holius hari ini. Info slot gacor hari ini, info slot hari ini, info slot gacor oling besar hari ini ya seluruh karena di sana kita selalu berbagi pola slot gacor hari ini khususnya pola slot gacor besar hari ini maka yuk bantu ramaikan grup WA biar kalian lebih tahu juga pola slot gacor hari ini khususnya pola slot gacor oling hari ini ya bosku kita share setiap hari pola-pola gitu dari orang spin pastinya, yuk. maka dari itu yuk bantu ramaikan grup WA biar kalian tahu. Pola sogecor hari ini khususnya pola sogecor oleh Pesare ini. Back to the game ya saldo tadi udah turun terus naik lagi ke 100-an. Jadi tandanya LC itu lagi lumayan-lumayan gacor lumayan ini. Kita tadi main di RTP 89% ya Surya RTP yang biasanya legit-legit asik nih. Ini legit-legit asik buat cari profit-profit manis pastinya di up oleh ya itu. Ya, dan mainnya tetap, tetap dong di mana lagi kita main kalau tidak di RTP 8000 pastinya situs slot tergagal tersoleh cenderu jaga dunia akhirat. di sini were promo kompetisi bareng godu dan cuma di sini satu-satunya situs yang menyediakan layanan cek RTP game gratis di seluruh 40 per menit detik mengikuti sesuai red game-nya kita sendiri pastinya ya langsung gas kemaja karena pelaporan ribu untuk link gacornya saya sematkan di bio Komaniop ni ustung kasih dong pete-pete mantap di merah boleh biru boleh Merah dulu, oh, biru dulu ternyata, yo cincin, aduh bukan cincin ternyata, cuk lumayan kali dua ya telur ya, masih bisa 11 kali lagi, yo yo atas kuning kasih petir dong, lumayan kali dua lagi lah ya, kaldu kaldu kaldu terus, Ayo biru, aduh birunya yang gungga ya, oh jadi sayang nggak dapat teri, nggak dapat diri ya, itu mah di situ. Umu dulu, dahau cincin langsung ya bisa dapat pada peternya. ayo hai, cucu-cucu malah enggak ada hai, hai, hai, isi hai, hai, hai, hai, anjing hai, hai, anjing gara isi hai, oh hai, yuk hai, dong kasih aduh mah kota kurang satu cuy ungu aduh biru jadi enggak kalau nggak ungu nih Oh gelas jadi sayang petir mana ungu dulu Aduh atas enggak ada petir cowok tapi lupa masih Rp34.000 hmm. uh, abis ini kelar ini kita naik bit aja Bar -bar lah ya surya berber kita cari profit tempat dari profit mantap ya so. Dan buat teman-teman semua, ya dibantu like, komen, subscribe-nya, share-share ke teman-teman kalian juga boleh karena cuma di sini kita selalu berbagi pola slot gacor hari ini, pola slot hari ini, pola slot gacor Olimpus hari besar ini. Slot gacor hari ini, slot hari ini slot, hari ini, slot gacor Olimpus hari ini, pola slot gacor hari ini, pola slot hari ini, pola slot gacor Olimpus hari ini. RTP slot gacor hari ini, RTP slot hari ini, RTP slot gacor hari ini. Cuma di sini kita selalu berbagi pola slot hari ini khususnya pola slot gacor. itu hari ini setiap harinya buat teman-teman semua. Maka dari itu yuk dibantu like, comment subscribe-nya, share-share ke teman-teman kalian juga boleh biar teman-teman kalian juga tahu kalau cuma di sini us uh, 129.000 petirnya us uh, kali 500 anjing kali 5 cu. tapi lumayan, Cuk. 130 Waduh 600an, Cuk. mantap nih kita bisa langsung Oh kelas Bunyi ini kita langsung gabung wedegan saja ya, guys ya buka kesempatan WD sedang terbuka luas kita manfaatkan sebaik baiknya ya slow dan buat teman-teman semua yuk dibantu like comment subscribe nya share share ke teman-teman kalian juga boleh biar teman-teman kalian juga tahu kalau cuma di sini kita selalu berbagi pola slot gacor hari ini pola slot hari ini pola slot gacor Olingbus hari ini slot gacor hari ini slot hari ini slot gacor Olingbus hari ini RTP slot gacor hari ini RTP slot hari ini RTP slot gacor Olingbus hari ini info slot gacor hari ini info slot hari ini, info slot gacor karena cuma di sini kita selalu berbagi pola solyacor hari ini khususnya pola solyacor oleh hari ini setiap harinya buat teman-teman semua maka dibantu like, comment, subscribe nya, share, share ke teman-teman kalian juga boleh ya Teman-teman kalian juga tahu kalau cuma di sini kita selalu berbagi pola solyacor hari ini khususnya pola solyacor lapis hari ini. Ya, terus dibantu like, comment, subscribe nya, share, share ke teman-teman kalian juga boleh. baru berhubung ini kesempatan WD sudah terbuka luas kita langsung bahaskan. Oke, kita jatuh-jatuh dulu, kita cari-cari naik-naik 700 ratus lah. Tujuh kita gaskan WD ini naik ya, harus ini udah merah, murah jadi uh, mahkota, jadi uh, mahkota jadi legituk lelah lagi. Hidup ah dulu ya kita bisa WD 700an Kita langsung gaskan WD -kan saja. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Bye, -bye selalu salam jackpot.